tahun 2020 untuk bersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu yang pertama selanjutnya kepada zodiak yang kedua selanjutnya kepada zodiak yang ketiga selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang sukses dengan pekerjaan sampingan di bulan september tahun 2020 jika kartu Zodiac yang sudah kita dapatkan ini saja kita mengambil kartu support energi yang mendapatkan masing-masing zodiak yang sukses dengan pekerjaan sampingan di bulan September tahun 2020 untuk kategori support energi kepada zodiak yang pertama selanjutnya kepada support energi zodiak yang kedua selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga.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 800 ataupun 8 pedagang untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang diakal kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September di sini digambarkan pekerjaan inti yang dijalani oleh seorang Virgo belum maksimal untuk membuahkan hasil di bulan September tahun 2020. Namun di bulan September ini seorang Virgo yang dulunya telah melakukan usaha sampingan bersama seseorang yaitu bersama keluarga ataupun pasangan akan menikmati hasilnya di bulan September tahun 2020. Usaha sampingan yang dijalankan oleh seorang Virgo sangat maksimal dan membuat keuangan seorang Virgo sangat meningkat drastis di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of One Secara umumnya, Page of One itu diartikan seorang anak. Jadi disini menggambarkan seorang Virgo sukses dengan usaha sampingan yang ia jalani dengan seorang pasangan yang dimana usaha tersebut didukung oleh seorang anak yang merupakan anak Virgo sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hero Pen secara umum The Hero Pen itu diartikan adat istiadat tokoh agama ataupun orang yang berpengaruh serta orang yang terkemuka di suatu lingkungan sekitar dan di sini menggambarkan seorang Virgo sukses dengan usaha sampingan dimana didukung oleh seorang anak dan disini The Hero Pen menggambarkan Sosok seorang anak merupakan sosok yang berpengaruh di dalam usaha seorang piongo bersama seorang pasangan Yaitu di dalam kategori usaha sampingan yang menunjang keuangan mereka sangatlah meningkat drastis di bulan September tahun 2020 Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Nine of Pentacle ataupun 9 koin. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang jangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Di sini digambarkan seorang libra akan sukses dengan usaha sampingan di bulan September tahun 2020. Di sini juga digambarkan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang libra di bulan September ini akan membuatkan hasil yang maksimal dan menunjang keuangannya semakin meningkat drastis. Di bulan September tahun 2020, di sini juga bisa dikategorikan seorang libra kategori keuangan yang sangat kecukupan di bulan September dan usaha apapun yang ia lakukan akan menunjang keuangannya sangat meningkat drastis sehingga di sini seorang libra dikatakan sukses dengan usaha sampingan di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah naik, Oka cara munculnya kenaik of kap itu diartikan seorang pria dan di sini menggambarkan seorang liberal sukses dengan usaha sampingan di mana ia mendapatkan dukungan ataupun support penularan seseorang sahabat ataupun kerabatnya serta teman dekatnya yang menyarankan untuk fokus ke dalam usaha sampingannya dan di hero di sini menggambarkan seorang liberal sukses dengan usaha sampingan di mana didukung oleh seorang sahabat serta teman karirnya dan di hero di sini menggambarkan Masukan yang diberikan oleh sahabat ataupun teman Karib kepada seorang Libra Membuahkan hasil yang maksimal Dan menunjang keuangan seorang Libra di bulan September Semakin meningkat drastis di bulan September tahun 2020 Selanjutnya kita kartu Zodiac yang ketiga Dan kartunya adalah Oxford ataupun tiga pedang. Untuk zodiak yang ketiga yang sukses dengan usaha sampingan di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aries yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Di sini menggambarkan seorang Aries sukses dengan usaha sampingan yang ia geluti beberapa bulan terakhir ini. Namun di kategori seorang Aries belum maksimal untuk memanfaatkan usahanya yang dijalani di dalam kategori usaha sampingan. Namun Usaha yang dilakukan oleh seorang Iris meskipun belum maksimal akan membuahkan hasil yang sangat drastis Ataupun meningkatkan keuangan seorang Iris di bulan September tahun 2020 Di dalam kategori ini bisa digambarkan seorang Iris sukses dengan usaha sampingan di bulan September tahun 2020 Atas bawangan dan dukungan dari keluarga Dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri. Di sini menggambarkan seorang Aris sukses dengan usaha sampingan di bulan September tahun 2020 dengan dukungan dan dorongan keluarga yang dimotivasi dan diberikan masukan oleh orang tua Aris sendiri. Dan jika kartu Deni kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Aris Sukses dengan usaha sampingan di bulan September dengan dukungan dan motivasi dari orang tua Aris sendiri. Dimana di Eropa Pen disini menggambarkan orang tua Aris sendiri merupakan sosok yang sangat berpengaruh di dalam kesuksesan seorang Aris. Terutama di dalam kategori keuangan di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah... Two of One ataupun dua tongkat. Untuk sudik yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang jangka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini digambarkan seorang Pisces yang dulunya bingung ataupun bimbang dalam memilih suatu keputusan di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini juga digambarkan seorang Pisces telah menggenggam erat satu tongkat itu menandakan pekerjaan. Intinya dan satu tongkat biabaikan itu merupakan suatu sosok usaha sampingan Namun di satu sisi seorang Pisces telah mempercayakan seseorang untuk menjalankan usaha sampingan Yang dimana di kategori ini sangat menunjang kewangan Pisces Dan dikategorikan seorang Pisces sukses di dalam usaha sampingan di bulan September tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Cup itu diapikan seorang anak dan di sini menggambarkan kebetulan seorang Pisces bimbang untuk menentukan pilihan pekerjaan karir Namun di satu sisi Pisces mampu untuk menentukan dan menjalankan pekerjaan intinya sebagai kegiatan sehari-hari Samping itu usaha sampingan telah Pisces lakukan dengan mempercayakan Usaha tersebut dijalankan oleh seorang anak Pisces sendiri. Dan jika kartu di Hero kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan seorang Pisces sukses di dalam usaha sampingan di bulan September tahun 2020, yang dimana usahanya dijalankan anak Pisces sendiri. Dan di Hero di sini menggambarkan Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Pisces di dalam kategori usaha sampingan tidak luput dari seorang anak, ataupun tidak luput dari usaha seorang anak Pisces sendiri yang penunjangan keuangan Pisces sangat meningkat di bulan September tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasannya empat zodiak yang sukses dengan pekerjaan sampingan di bulan September tahun 2020 adalah yang pertama, seseorang yang berzodiak Virgo, yang kedua, seseorang yang berzodiak Libra. Dan yang ketiga, seseorang yang berzodiak Aris. Dan yang terakhir adalah seseorang yang berzodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat Zodiak yang sukses dengan usaha sampingan di bulan September tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan...